Jangan lupa di like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima lagi dengan saya Ambi bersama Dalam kata langsung Ragon Indonesia Ini adalah produk pedang kami Yang dibuat Secara manual oleh para pengrajin yang terampil dan ahli dalam membuat pedang kita membuat berbagai macam senjata tradisional mulai dari pedang Arab pedang Cina pedang Jepang pedang Indonesia bolok-bolok serta beberapa macam uh, bui dan pisau kusut komando dan goloknya juga golok yang bagus sehingga uh, para pencinta senjata tradisional tidak akan kecewa dengan produk katana sword dragon Indonesia karena kami membuat dengan rapih dan bagus sehingga tidak akan mengecewakan para konsumen pembeli. Seperti inilah model-modelnya Dengan kekuatan tebas rantai, tebas paku, tebas bambu, tebas pagar besi, tebas galon, tebas drigen Dan masih banyak lagi Semua harga tergantung kualitasnya Dan semua harga tergantung dari bahan material bajaknya Serta aksesoris dan kayu-kayunya Karena Uh, yang mahal sudah pasti memuaskan dan yang murah sudah pasti yang barang murah karena kan kualitas itu tidak bisa bohong antara bagus dan mahal. jadi seperti, jadi seperti inilah produk kata sword Dragon Indonesia yang sudah terkenal ke mancanegara mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Papua Nugini, Singapura, Timur Leste, Australia Dan Paling jauh ke Hong Kong Memakai Dengan Paket uh, Ekspedisi luar negeri Dijamin aman Karena Untuk olahraga Begitulah